Welcome back to my channel. Baiklah, kita kali ini akan bahas mengenai persiapan medis menghadapi pernikahan atau premarital screening ya. Jadi kita balik dulu ke kata dasar dari pernikahan itu, nikah ya. Nikah. Nah, itu berarti kita ya kalau dalam aspek agama itu kan menyempurnakan agama. Jadi ya kita kan harus tujuannya itu untuk meneruskan keturunan jadi bagaimana ya kita program secara medis agar proses yang dicita-citakan itu berjalan lancar ya kalau berbicara mengenai keturunan ya jadi kita harus screen dulu apa aja sih penyakit-penyakit yang diturunkan ya penyakit Penyakit yang diturunkan, salah satu yang paling sering itu adalah kelainan pada darah Contohnya hemofili, ya Ada juga e, ketidakcocokan golongan darah Oleh karena itu, diperlukan dalam primarital screening ini pemeriksaan darah terlebih dahulu Jadi darah itu akan dicek Apakah akan ada yang namanya perbedaan resus Atau kemungkinan inkompatibilitas ABU Mengapa hal ini perlu dicegah? Karena inkompatibilitas resus maupun ABO golongan darah sistem ABO ini dapat menyebabkan suatu kelainan pada anak yang dinamakan ikterus neonatorum. Ikterus berarti kuning, neonatorum neo artinya baru, nato natal, ya. natal itu artinya lahir. Jadi uh, suatu Kelainan yang dimana akan ada kulit yang kuning atau mata yang kuning pada bayi baru lahir yang berumur kurang dari satu bulan. Icterus neonatorum ini punya komplikasi yang dapat mengancam nyawa. Salah satunya adalah kernicterus, karena ikan icterus ini dapat uh, menyebabkan suatu kondisi gangguan sistem saraf pusat di mana zat-zat racun Uh, yang terdapat pada bayi yang kulitnya berwarna kuning tadi atau skleranya, matanya itu berwarna kuning itu adalah yang dinamakan bilirubin bilirubin ini sisa ya sisa zat-sisa beracun yang harus dibuang diekskresi istilah ilmiahnya melalui urin atau melalui empedu nah dari hepar yang dapat mewarnai feses juga, tinja Nah ini justru buat sisa racun ini dia mengalir di dalam darah dan ikut menuju aliran pembuluh darah ke otak Jadi terjadilah uh, suatu kondisi keracunan ya di otak Nah tentunya bapak atau ayah bunda nggak mau kan hal ini terjadi ya terutama bucin-bucin yang bercita ingin jadi ayah bunda masa depan ya kita harus bisa mencegah hal ini sejak awal jadi eh, yang namanya kata anak gaul nih, istilahnya parameter kebucinan yang paling tinggi itu bukan istilahnya ketika kalian bisa neraktir pasangan kalian apa aja yang di inginkan ya bisa ngajak jalan-jalan ke luar negeri, main salju, tapi yang paling penting itu bagaimana kalian bisa meneruskan keturunan-keturunan yang berkualitas. Salah satunya kualitas kesehatan yang harus bisa kalian cegah dan kalian ketahui sejak sekarang. Jadi itu tadi pentingnya cek golongan darah sebelum kalian nikah. Dan sebelum menikah ini akan ada pemeriksaan-pemeriksaan pemeriksaan lain sebenarnya bukan cuman golongan darah. Salah satu yang berpotensi yang paling sering terjadi pada pasangan yang baru nikah adalah infeksi menular seksual ya, jadi infeksi ini yang namanya infeksi berarti adalah suatu proses masuknya organisme organisme seperti parasit istilahnya yang merugikan tubuh kita yang menyebabkan sakit itu dapat berupa virus, ya Bakteri, jamur, ataupun seperti parasit. Nah, salah satu yang paling sering virus ini adalah hepatitis B. Nah, jadi itulah biasanya paket primarital screening itu akan kalian diperiksa mengenai uh, hepatitis B. Apakah ada kemungkinan kalian akan mengeluarkan virus yang mengganggu liver atau hepar ini ke pasangan kalian? ya salah satu yang dicek hepatitis B itu biasanya HBSAG. Nah jika kalian sudah aman, berarti kemungkinan infeksi menular seksual bisa uh, dicegah. Sebenarnya bukan cuma hepatitis B, ya yang paling sering itu seperti HIV ya dan uh, STD atau sexual transmission disease lainnya. Ya. Intinya jadi dan juga kalian cek juga. Um, beberapa komponen darah lain seperti yang hemofilia tadi dan kalian akan dibuat ya dari awal uh, sebelumnya itu wawancara terlebih dahulu anamnesis ya tanya jawab mengenai penyakit-penyakit keturunan yang pernah terjadi istilahnya kalau dalam kedokteran keluarga itu kalian akan dibuatkan genogram jadi gen itu genetik yang diturunkan gram itu gambar jadi akan dibuat gambar mengenai keluarga kalian dan keluarga pasangan kalian agar ditelusuri penyakit-penyakit apa nih yang mungkin perlu diantisipasi atau perlu dicegah contohnya misalnya kedua keluarga kalian ada riwayat kencing manis nah berarti harus sejak sekarang nih diet rendah gula atau misalnya ada darah tinggi hipertensi ya jangan banyak-banyak makan garam ya. Ya. Ya, jadi harus kita siasati ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Dan selanjutnya sebenarnya akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang lebih canggih. Ya namun itu balik-balik disesuaikan dengan kemampuan ekonomi kalian masing-masing. Setidaknya kalian sudah uh, mengenal apa itu primarital screening dan juga nantinya akan kita bahas masing-masing topik dari pre screening ini yang lebih advance dan jangan lupa kalian jika ada yang bingung atau ada request topik-topik selanjutnya kalian isi kolom komentar jangan lupa like, share, and subscribe video ini semoga bermanfaat kita nantikan segmen video selanjutnya salam sehat